Aku DJ di ciram ciram yuk. Hi, a yeah. Sampai juga kembali buat Mbak Cantik, Mbak Ilma. Bosan-bosan Aku memandang lang